kan lagi makan teri ya dopis boleh bagus ada di sini. Mancing satu itu bayar sepuluh juta. Bocoba dong itu di pusi kasir.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 Raja Ampat memang luar biasa. Uh.